Welcome my channel Rames JP. Episode kali ini Domino RP versi 1.88 pakai X8 Spider. Sebelumnya gue minta sama kalian dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke guys langsung aja kita lihat tampilan lebihnya dan apa saja kelebihan untuk versi 1.88 ini. Versi 1.88 belum ada penambahan fitur baik fitur slot maupun lainnya mungkin saja dan mudah-mudahan di putaran slotnya diperbaiki dan lebih mudah hoki. Untuk menu maupun fitur lainnya masih sama seperti versi sebelumnya versi 1.87. Yang ingin coba versi 1.88 ini kalian bisa download cek linknya di kolom komentar tanpa password. Tonton videonya dengan cermat, cobalah untuk tidak skip videonya agar kalian bisa tahu cara install apk ini. Dan kalian bisa menghargai sang kreator baik dari channel ini maupun channel lain. Cara installnya gini guys, kalian siapkan apk Zersever kalau belum ada kalian bisa download di playstore. Ada juga yang bisa lewat file manager tergantung HP kalian. Buka ZAR servernya, scroll ke bawah, cari folder download kalian ekstrak, lalu pilih install.